Ayo kita mengenal warna. Warna apakah ini? Merah. Kamu benar. Warna apakah ini? Kuning. Kamu benar. Warna apakah ini? Hijau Kamu benar Warna apakah ini? Biru Kamu benar Warna apakah ini? Coklat kamu benar Warna apakah ini? Ungu Kamu benar Warna apakah ini? Oren Kamu benar Warna apakah ini? Hitam. Kamu benar. Kamu pintar. Yeah. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.